cik cik cik welcome back cik balik lagi bersama gue cuy rita Gaming ya di sini gue main GTA pop Olympus yang pastinya lo udah pada tau lah ya kan di sini gue main di POP77 cuy sama Asia77 yang udah daftar silahkan daftar cowok ya linknya ada di kolom komentar yang gue sematkan oke okay? yang daftar daftar cowok. Oke okay, kuning gue jadi cuy, disini gua pasti nyari gratisan aja lah cuy ya Nyari gratisan aja mungkin ya cuy, tapi lihat sikon juga cuy Oke okay, merah gua juga jadi cuy, kuningnya dong tolong Nice, kasih bunga, wah bunga kurang juga cuy Oke okay, cuy ya gue bakar rokok dulu cuy, sebentar cuy, bakar rokok dulu kita cuy Udah bakar rokok kita cok Oke jam pasir gua kena Tolong hijaunya cuy Hijau merah tolong satu lagi itu cuy Juga pelit amat lu Cok. Juuus parah bener luus Gue cuman bawa modal 100.000 doang sih ya Udah bulan kita bawa pulang Yang gede lah coy ya Udah-udahan kita bawa pulang yang gede coy Waduh gak dapet-apet ini gratisannya kita romannya coy selalu gua udah menipis ini cuy, nah jam pas atau biru, selalu gua udah menipis itu cok, nah dapat juga lu, sisa empat ribu gua dapat cuy, hahaha, sisa empat ribu udah kira-kira ti, oke oke, hampir saja mati kita cuy, hampir aja kita mati cok, ditelan oleh jiwu cuy. Oke, okay, biru gua juga jadi cok Nice, kayak lumayan cuy. Oke, okay, udah kali lima lumayan nih. Nyangkut lu, Oke, okay, nice. Kasih gua ungu. Eh, ungu gua kurang satu cok Ungu gua kurang satu. Oke, okay. 2 kali delapan gitu cuy. Udah kali delapan cok, gitu cok Aiyah, Kasih dulu lah tuh cuy. Nah, oke okay, cakep. Hijau atau Merah itu Cok, kurang satu semua Cok Eh black, ayo dong kasih napas lagi gue Cok Woy jangan tega tuh us Kasih napas lagi gue wih bener, sejauh si us Nah, nyangkut juga lu Anak setan, anak setan Oh, Cok, kali berapa ini gue bang? Kali 30 ini Cok Oke tuh, 28 ribu, less nah tolong dipercecutlah us oke cakepus birunya us tolong us satu lagi us eh seharusnya jadi kenapa nggak jadi ini cow kenapa pelah gue dapat mega, mega sih dapat mega sih gue lah mainlah lah kita lanjut lagi Coy. ya kita lanjut lagi Cok. gue main apa ya cuma biasa aja mungkin lah soalnya tadi turbo quick udah semua cuy ya turbo quick udah semua soalnya cuy nice kasih ungu oke cakep hijau atau biru nice terbaik uh, cakep cincin gue juga jadi nih mah. ah repot lu ayo Aing, anjing dong anjir skaternya kurang satu cuy langsung lanjut kita main di turbo aja cuy ya 30 cuy 20 lah kita lanjut di turbo, bulan dapat lagi ya, cuy ya, gratisan. yang gua harapin sih coy itu, minimal batuk dulu lah, <tuh> minimal kita batuk dulu coy <tuh> oke okay, nice, oke okay, cowo jadi, cincinnya cuy, cincinnya tolong dikasih aturan tadi coy nah biru atau piala kami itu Bro. nah. Tinggal ungu, ih ungu mau biru, dong satu semua biadab, benar Mana ya, sial loh, nah. Tapi ya minimal, gimana ya cuy minimal mandi <tapi>, ya? Jauh. Minimal mandilah, lah. Kayak belek ini Zeus, minimal bego us. Oke, okay, biru gue dua lagi cuy Nice. Oi bang, peace, satu lagi cuy idi, Wih dua kali lu bang Dua kali lu gua coq Eh udah nanti abis lagi saldo gua bang kira-kira lurus. Eh lah tolong lah Ayo lah dapet lagi cok. Tolonglah dikasih lagi gratisan aja Nah dapat Dapet juga nih di Batman 6 lah tadi gue di bed tiga ribu dikasih ya, sekarang di bed 6000 ribu cuy, oke nyangkut kali dua -nya aja juga nggak apa-apa, piala, oke nice, tolong kasih kuninya cuy, oke terima kasih akan dikasih itu, tiga benar ya nah kasih biru, cuker, oke dipicu kali 3 cuy, nah capek hijau, harapan gue hijau dong cuy, nah kuning, yuk bisa yuk kuning Oke, terbaik loh, terbaik, indah, khas, Mampus khas, Kali khas, 7 cuy lumayan Oke cuy lumayan, khas, cuy Lumayan lumayan khas, khas, khas, khas, khas, bang khas, banyak khas, khas, khas, Oke khas, khas, khas, khas, khas, Oke khas, khas, apa khas, satu semua itu hijau kuning nggak apa ya nggak apa, apa cuy nah tunggu gue jadi hijau juga jadi cuy oke okay, cepat oke okay, nice, nice. nice baik baik pokoknya ayo dong kasih lagi takut nggak cuy atau, atau uh, rani, cok. Rani, cok. Mampus, lu maka gua ada berapa itu, uh, gi, uh, gila lu banget bang, gitu jutaan Tuan jp gede gua itu coy, nah tolong ya tuh, uh, si, diru, bu, bu, bu, man, nah, juga biru boleh, biru lu Nah tunggu gue kasih atau piala ah cakep tuh hijau itu tolong dulu coy tunggu gue tolong dulu banget tunggu nggak jadi ketemu lah kali 17 main main pemain main tambahan cok Hai teman-teman Nice nah sekolah jadi mu. nah cakep tunggu nya yunang sih Oke okay, manis tinggal di cincin cincinnya dong kok Oh cincin yang pas hajar kita Lumayan lumayan lumayan lumayan dapet sejuta gue cok Gue kurang sejuta nih lumayan nih bolehlah. dari modal sejuta gue cok Dari modal sejuta gue cok Dari modal sejuta kita dapat gede cok Oke okay, nice kita dapat sejuta oke okay. Ya semuanya thank you ya ya Yang udah hadir dan dokumen dan modal ke pokoknya materi suwur. Thank you banyak buat semuanya. Pokoknya dikulum dikunyah Assalamualaikum semuanya cuy ya. Salam sensasional cuy.